Dari, dari situ aja, ya. Mana dudukmu? Tondaan orang awal, almurangku tak mau. Bagus, bitung sangirta. Lalu, so ini rasa Orang kota tercinta, yang hendak gabung satu ke dalam sulawesi utara karena khabar bahwa deng mungkin sampai.